Halo, selamat pagi, guys. Apa kabar? Dalam dan terselur. dari suasana channel, semoga Anda baik-baik saja. E, hari ini, salam jumpa, semoga saling sehat. E, jagalah kesehatan kita yang demikian ini dalam keadaan COVID corona atau COVID-19 posisi CEO dalam keadaan yang berjalan baru sedang PSBB menjelang dua minggu ya uh, penerapan pemerintah. Uh, Oke okay, kawan-kawan, uh, bagaimana kabar keluarga teman-teman? semoga baik-baik saja. masalah dari adanya uh, apa? Corona yang berjalan ini tapi teman-teman kita Tapi bisa akan atau yang penting bisa mengikuti petunjuk pemerintah dari cara menjaga atau menjaga virus korona 18-19 ini bisa hindari bagaimana menghapus saya tayangan dalam adalah dari petunjuk pemerintah pertama ketiga biasakan setiap hari membersihkan tangan, cuci tangan, dengan sabun dengan sabun dan selalu tempat tempat tinggal bersih dari kotoran usahakan setelahnya dan semoga ini juga menjadi contoh buat teman-teman semua ya, yang bisa mengurangi, mengatasi penyebaran virus corona ini yang begitu masuk tidak terlihat uh, lawan untuk kita yang mau ada hingga mendunia, dengan dunia seluruh dunia dan melemahkan segala ekonomi, tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja dan segala macam. Efeknya modal ekonomi lancar, pencarian orang-orang terhalang, pendapatan tiap keluarga terhalang berbeda-beda. Sebelum yang nasib para pejualan, penelitian masalah, beli panggungan, semua faktor mempengaruhi tidak itu aja sampai ke level menengah hingga ke atas dari kawasan daun-daun buruk, dan usaha kerajinan atau industri, ponitur, jasa jasa pariwisata dan segala lainnya, sangat berpengaruh sekali. Mari kita jaga dengan paling uh, mau bisa jadi menjadi bagian barisan terdepan. cukup dengan penjaga jarak, dan menceritakan diri dengan kebiasaan berkeci tangan, di kaki bersih, hawa cabaran, mandi yang bersih, pola makan yang baik dan sederhana, tapi memenuhi syarat untuk kesehatan darat. Nah, teman-teman, begitu saja. Semoga beruntung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima dari adanya, dari melayuan, hingga menyebar ke seluruh dunia. Dan kita kreatif dan kita bisa saling menjaga adanya wabah ini. Mari kita sama-sama berjuang untuk bersamaan dan bersamaan. Nah, corona selamat pagi dan salam kukirat dari suasana channel Salam Tiga Spera.